semuanya, kembali lagi di channel Poggy Ya, kita hari ini bermain Among Us lagi ya Karena aku belum selesai nyari ide buat bikin trading hallnya Jadi mungkin besok aja ya Atau kapan ya, Jadi ini yang kedua ya Video kedua aku bermain Among Us Kalau belum lihat video pertamanya, dilihat dulu lah Oke kayaknya server ini bakal lama deh Jadi mungkin aku bakal keluar aja Sama aku lupa ini North America seharusnya ya kita langsung find game lagi aja Oke kita udah di sini. Oke kita bakal tunggu dulu ya Sampai ini udah full Sampai start ya Oke, dit lagi Oke kita jadi apa ya Oke okay, kita jadi kuriumet ya ini di tempatnya yang di apa tadi namanya scale atau apa lupa namanya kita hati-hati Tenggak -hati. usah jalanin tes dulu Oh my god Hai Woi liat sumpah Oh jangan-jangan temennya ini Aduh <laughs> Udah kalah, oke kita jalanin tes aja, oke terus mana lagi di electrical, ya kita baru tunggu aja ya. yang bunuh siapa sih Aku lupa Oh iya bener ijo sama pink temennya kan. Aduh langsung banyak hmm. so, pada <laughs> yang mati pada ikut juga pasti kita juga kalau jadi impostor nggak bakal ngaku ya <tuh, ngegas siapa <tuh>, yang <tuh>, nge report oh ini Oke okay. kita lihat siapa yang dibuang Oke okay, hijau dibuang Oke okay, Satu oh, udah dibuang Satu lagi Mungkin kalau kalian Mau Langsung Ke Game selanjutnya Tinggal skip aja ya Aku Mau ini aja ya, Mungkin kalian penasaran juga Jadi nonton aja Sampai abis. Nggak usah diskon. Oke okay, kita nyantai. Oh ini Oh black, mati. Waduh, ini pink, ini pink, pink. Waduh, pink, pink, pink. Ah, la la la. Mantap. Yes. Oke, okay, oke. Okay. Menang, menang kita. It's pink, it's pink, it's pink. Bagus. Oke, okay, mantap. Nang langsung. Oke, okay, menang kita. Victory, yeay! Oke, okay, kita nanti kita tunggu ya sampai permainannya mulai. Mantap, ya! Oh, itu sudah diambil kita biru aja. Oke, okay, ini udah 10 nih, tapi belum start. Jadi, kita langsung tulis aja ya, Ngingetin Hmm, belum start-start nih kita langsung ini aja lagi dan Oi Oi siapa sih admin game yeah, mungkin Oke okay, okay. kita keluar aja Oke okay, kita udah nemu ya. Oke okay, ini udah mau mulai 4 3 2 1 Oke okay, mulai kita jadi apa ya Oke okay kita jadi crewmate lagi nah kita belum pernah jadi imposter nih semoga di game selanjutnya kita jadi imposter ya yang tes download ini aku paling ngenes nih nanti tiba-tiba ada yang bunuh kan enggak seru Oke, kita Oh my god siapa ini someone got in vent in navigation I don't look kita tadi ada di ini nggak tahu aku siapa yang masuk tadi nggak kelihatan aduh gimana nih oke okay. ini just skip ya skip aja deh apa Hmm Oke okay, no Tadi siapa yang itu Kalian lihat enggak Oke okay, kita harus hati-hati nih Kita harus mulai hati-hati Oke okay. sesama sama kuning aja Semoga kuning bukan pembunuhnya Bukan imposternya Oke okay. Ayo Waduh di lampu ini paling ngenes nih ke elektrikal <laughs> Oh my god oh, bener aja nah eh, malesin Wah. Oh berdua Rii. ngapain coba ya Wire, di elektrikal, orange. Ini apa tahu orange? Oke, mungkin kita bakal tunggu aja. Coba. Aduh, orange dong. Siapa yang report sih? Black Black mana Black? Black gak ngomong Ah, gak ngomong? Coba Bilang apa? Siapa kek? Gak elok sama coklat ya waduh bahaya ini nah, ini masih belum selesai, kita bakal selesai test-testnya aja ya oke selesai kita bakal oke ping ping apa nih apa nih pin hmm. <laughs> Who is oren. mungkin PA ini orang Indonesia. Ya, oke. Okay, Enggak ada. Oke, okay, kita bakal lanjutin aja ini, jalanin tesnya. Siap. Oh, beda ini bukan skin. Kita kalau dia jadi bisnis, Hah, belum selesai oh ya, ya, ya lagi ini kita bakal ke aja Hah? ini apa nih ping lagi nih Tuh katanya itu orange sama coklat. Oke, coba. Semoga dipilih ya, orange sama coklat. Aduh, kick ping, kasihan dia. vote orange. Oke, coba kita lihat. Tinggal yang coklatnya yang belum. Oke okay, mantap Oren. Yesa Oke okay, tinggal coklat dua coklat ya Coklat nih coklat kita lihatin coklat Bentar nih kita uh, mungkin kalau menyelesaikan tesnya aja deh Oke okay, ini gimana nih? Belum pernah Oh gitu dong. Terus tipe B. Namik B. Okay. Udah. Terus apa ini nih? Ah, Mau diapain? Diapain emang itu? Oh nggak ngerti. Oke, mungkin nanti aku bakal ceritau ya. Ini kita Oke okay, tuh face Tinggal yang ini Oke okay, terus kita lihatin orange Apa Itu ya Apa namanya sih Coklat Ya coklat Oke okay, semoga kamu kalah Awas Awas hitam, hitam. Awas Kabur Waaah. Awas, kuning! Rip kuning Oh, enggak Bagus Jutan Lari, lari Lari, omen, oh omen oh Oke, kita udah ini Terus diapain? Bad result nah, Mungkin yang merah kali ya pilihnya Oke, kuning report apa nih siapa? Oke okay, kita lihat. Hmm, belum tahu nih siapa yang dituduh. pelaku udah tahu. Nging ditanya ini di mana? colket bilangnya <laughs> oke coba kita lihat nih oh katanya ini si si ini nih brown ya ya yang dituduh malah pink tapi banyak yang skip jadi gue skip ya oke ping kasihan nih Semoga ping gak diituin sih coklat yang ngeselin oke terus kita ada ini nah coba mungkin ini, oh gitu ya bener kan, pilih yang merah kita yang ini, belum Oke, okay, kenapa nih? Oke, okay, mantap, bram, bram, bram, bram, <laughs> ayo! Yes. Oke, okay, semoga yang dipilih coklat Ayo It's brown, oke! Okay. It's brown, it's brown Coklat. <laughs> Kayaknya yang main anak kecil tadi Nggak bisa bahasa Inggris Tulisnya nggak bener ya? Nih. Oke coklat Mantap Oke kita menang Kita bakal main sekali lagi ya Kita tadi udah main berapa kali sih Udah tiga apa masih dua dah Oke mungkin kita bakal main tiga atau empat kali nggak apa-apa Karena aku juga lupa oke okay, ternyata kita tadi itu baru dua kali ya jadi ini oh tadi udah matiin itunya apa recordernya terus aku baru sadar oh aku baru dua kali ya aku lihat videonya yang tadi jadi ini aku main lagi jadi sekali lagi ya mainnya jadi kita ini tungguin aja dulu orang-orangnya oke okay, kita server lain ya, gara-gara tadi itu ada yang namanya parah, gak boleh jadi aku ganti aja servernya, padahal udah pengen menang ya mau oh, apa nih, aku gak bisa jalan ngebug oke, mungkin aku bakal ganti server lagi deh, masalah ini oke, kita jadi server lain oh, kita pilih warna apa ya oh, biru aja deh Oke, okay, udah boleh. Ya. ya, kita jadi crewmate lagi. Ya udah enggak apa-apa. Tadi ini kurang menuntun. Oke, okay, kuning kenapa ikutin aku nih? Oke, okay, enggak apa. Enggak apa. Mataus ya mana Bang? Oke, okay, kita ini aja itu panahnya oke, kita oke, okay, udah selesai kita. terus kita mau kemana ya Body report where? Is... it was with yellow See yellow purple upper engine coming from reactor hmm siapa ya oke okay, gak tahu. tunggu aku masih hidup ya oh iya aku masih hidup aduh Siapa ya? Ye, let's skip. Oke, okay, kita skip aja deh. Oke, okay, dia lagi nanyain white. Oke okay, nanti aja sih I was on the way to Alex. note me, sumpah dituduh aku ping sas dia duduh aku oke, okay, aku bakal dia juga, vote ya ah, dia skip oke okay. ping mencurigakan. kita bakal ikutin ping ya, tapi kita harus hati-hati juga biru mencurigakan di sini nggak ada pin Oke okay. <tuh> mati lampu kita kayaknya nggak bakal langsung ke tempat elektrikalnya kita bakal muter-muter dulu ya ya ya Oh ya di mana? Apa? Enggak tahu. Itu siapa? Duh, maaf ping nih. <tuh> Skip ya, noh, yeah, ya kita <laughs> please No ada, ada, Mi Mi Skip juga, oke. Okay. Tak bakal ngikutin kuning, yang mencurigakan tadi. Enggak, oke, bakal, uh... mana? oke, oke, jadi, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, Tadi impostornya udah mati satu bukan? S Oke, apa nih? What? Coba ya. Oh, no no no, no no no. Iya, yeah, orange, S Oke, oke, oke, aren mati kamu oke, oke, Apa tadi, orange its purple kalau bukan orange, purple ya oke okay. oke, okay, coba let's vote orange first Gain dua orang ya kayaknya biru mencurigakan juga nih nah. Oh my god Aduh gimana nih kalau impostornya masih dua berarti kita nanti langsung mati satu di keduanya 42nya dibunuh, ya. Empat, dua dibunuh. Satu impostor selamat gas dia oke okay, ya coba semoga ada sih kalau nggak kita kalah ungu juga ungu juga mencurigakan sih ya oke okay. ungu semoga ungu bukan oh my god injected oh, ya mau oh, jadi nggak ketahuan ih oke Oke mungkin segini dulu video kita kali ini jangan lupa like comment share dan subscribe kalau suka video ini jangan lupa uh, apa kalau kalian mau lihat video yang lain juga kalian bisa lihat di kiri ya Oke okay, sampai bertemu di video selanjutnya ada